Seseorang yang bertindak dalam satu cara tidak mau berubah, dia pasti akan hancur pada saatnya bersama perubahan yang tidak peduli akan selera hidupnya. Bukan kebenaran yang menghentikan perubahan, tetapi perubahanlah yang membenarkan kebenaran. Jika dulu nada dari monofonik sangat merdu terdengar, setelah adanya polifonik, dengan monofonik menjadi sangat berisik dan mengganggu telinga seseorang. Era perubahan yang sangat cepat terjadi sudah dirasakan ke seluruh dunia. Tantangan globalisasi menuntut semua negara harus mengikuti perkembangan tanpa batas. Beberapa waktu belakangan ini tema destruksi malak didengungkan. Bersamaan dengan terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina serta ketegangan politik dan militer antara Amerika Serikat dan Iran. Hal itu berlimpas kepada perekonomian global seperti naiknya harga minyak dunia dan mata uang dolar. Destrupsi memahankan kita akan pentingnya sebuah perubahan. Segala sesuatu yang lazy, segala sesuatu yang tetap dan tidak mau memperbaiki diri, akan tertinggal dan mati karena perubahan. Dalam hal teknologi, perubahan pertama adalah mematikan otot sebagai contoh buru-buru angkut barang di pelabuhan yang tergantikan dengan kerana yang kedua, teknologi mematikan jarak sudah tidak asing lagi, teleconfine dan video call sudah mampu memuaskan hasrat bertemu melipat jarak dan waktu hanya dengan genggaman tangan selanjutnya, teknologi akan mematikan kecerdasan manusia yang digantikan dengan robot melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam dunia bisnis, disrupsi merupakan gangguan dari pemain baru dengan model baru yang merobohkan pemain utama dengan tatanan bisnis. Namanya biasanya, pemain utama memiliki kecenderungan fokus kepada peningkatan produk dan layanan mereka untuk pelanggan yang paling menguntungkan, yang cenderung mengabaikan segmen-segmen lainnya. Pemain baru biasanya memulai dengan menargetkan segmen-segmen yang diabaikan oleh pemain utama lakunya adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan, atau biasanya disebut dengan underdog. Para underdog sudah terbukti mampu merobohkan pemain utama yang seharusnya sulit dikalahkan dalam dunia bisnis. Anehnya, para underdog yang mampu melawan para incumbent adalah orang-orang yang berusia muda, yang minim pengalaman dan bermodal rendah dalam bisnisnya. Mereka menyedihkan produk sesuai dengan apa yang diinginkan pasar, tetapi telah dilupakan oleh para pemain lama. Protegi mereka ialah mendistruksi pola distribusi dan memangkas birokrasi yang cenderung termonopoli oleh gugong yang bermodal besar. Hal itu menimbulkan chaos yang begitu besar dalam dunia bisnis. Meski pada mulanya, para underdog terkendala dengan bermodalan, Melalui sistem yang didukung oleh perkembangan teknologi yang merubah tataran kehidupan manusia, mereka mulai mendapatkan dukungan permodalan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam dunia teknologi, yang membuatnya lebih mengganti buta dalam memperpuluh pasar. Mereka berhasil membuat shifting, yang merubah pola konvensional ke dunia digital. Keberhasilannya memindah pasar itulah yang membuat para undertook diburu oleh investor. Dengan permodalannya yang begitu besar, para underdog semakin kejam membunuh pasar konvensional dengan strategi diri uang. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang menjangkiti manusia dan menyebar ke seluruh dunia. Akibat dari perubahan-perubahan tersebut telah memberikan kompleksitas masalah yang dihadapi seluruh negara. Lalu, bisnis apa yang digeluti underdog yang mampu mendistruksi dan membentuk shifting, yang membuat incumbent kalah telak Dalam dunia transportasi Gojek mampu mendistrupsi pasar ojek konvensional dan angkutan umum Dalam perkembangannya, Gojek berinovasi menjadi perusahaan super up yang membentuk shifting yang melebar ke berbagai aktivitas manusia Dan tidak hanya dalam dunia transportasi melainkan bertambahnya layanan jasa yang ditawarkan Gojek Seperti jasa antar barang dan belanja jasa pesan antar makanan Jasa make up dan jasa persiap shifting merupakan perpindahan perilaku konsumen, sedangkan distruksi adalah inovasi yang merusak pola bisnis lama dengan model baru. Dalam kaitannya dengan Gojek, ia membentuk shifting dengan menghampiri penumpang setelah mereka memesan layanan ojek online melalui aplikasi. Sedangkan sisi distruksinya, ia menawarkan kemudahan, keamanan, kenyamanan, serta keterbukaan yang dapat terlihat dalam aplikasi. Perlawanan yang begitu cepat yang membuat bisnis konvensional yang berguruti para incumbent menjadi sepi. Bagi para incumbent yang mau menerima gelombang destruksi dan mampu melihat oportunitas, serta mau merubah gaya dan sistem bisnisnya, cenderung mampu melewati badai destruksi Walaupun di sisi lain ada jutaan pekerjaan yang tutup, tetapi ribuan bisnis baru tumbuh. Distrupsi membentuk landscape baru dalam dunia bisnis. Dalam menghadapi badai, distrupsi tentunya ada perusahaan-perusahaan yang tertangkap dan tumbang. Menurut Profesor Renal Pasali, hal itu disebabkan karena adanya beberapa faktor, yang pertama sukses tersebut. beberapa orang beranggapan revolusi industri akan tetap bisa dihadapi dengan pengalaman dan kesuksesan masa lalu yang pernah dihadapi Di satu sisi, mereka tidak menyadari bahwa disrupsi cenderung membawa perubahan baik sisi teknis, perilaku, dan pendapat seseorang berubah seiring dengan perkembangan zaman Hal itulah yang menyebabkan pengalaman dan kesuksesan seseorang di masa lalu menjadi tidak relevan atau usang diterapkan di era-era digitalisasi semacam ini yang kedua, kompetensi trap. Hal ini yang sering membuat pengusaha tidak menyadari bahwa kompetensi yang dimiliki sudah usang. Seseorang merasa bahwa kompetensinya sudah cukup tanpa mau mempelajari hal-hal baru untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah. Yang ketiga, cannibalization trap. Dalam hal ini, seseorang cenderung takut dengan munculnya hal-hal baru dan memilih menghentikan inovasinya karena takut karya sebelumnya tergantikan oleh inovasi barunya. Sebagai contoh, kodak. Saat baru muncul kamera digital, sangat takut tersaingi sehingga membunuh popularitas kamera digital sebelum tumbuh. Contoh lain dalam aktivitas pekerjaan. Orang karyawan senior yang berpartner dengan seorang anak muda yang cukup inovatif dan memberikan banyak kemudahan dalam aktivitas pekerjaannya, menjadi sangat takut dan berusaha membunuh ide-ide anak muda tersebut Namun, seiring berjalannya waktu Kodak tergantikan dengan kamera digital pada tahun 2009 Dan inovasi anak muda tersebut menjadi harapan bagi perusahaan dan pola kerja seniornya ditinggalkan oleh perusahaan Orang-orang yang takut akan perubahan menunggu menutup diri dan tidak mau mengembangkan hal-hal baru Yang keempat ialah Suncoaster Cerah hati Pembangunan kos berada biaya yang tenggelam Seorang pengusaha yang sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar tidak berani keluar dan berinovasi dari usaha tersebut Masih sudah tidak relevan dan diminati masyarakat Profkrenal mencontohkan sebuah menara Saida di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Saat pertama kali dibeli oleh keluarga Saida, gedung ini langsung ditingkatkan dari 18 lantai menjadi 28 lantai Bangunan ini bukan tanpa perhitungan melainkan menggunakan jasa konsultan struktur namun saat sudah selesai konstruksi, bangunannya diketahui miring beberapa derajat. Meski angkanya tidak signifikan, seluruh penghuni memutuskan untuk berpindah. Gedung ini sudah tidak dihuni sejak tahun 1998, tetapi tidak ada perbaikan atau pembangunan kembali hingga sekarang. Yang kelima, Limitret Pola ini cenderung mencari kami hitam. Dari contoh turunnya penjualan, para pengusaha cenderung hanya mencari-cari kesalahan akibat menurunnya omset dan pemilihan faktor lebih luas dari turunnya omset tersebut. Distrupsi merubah pola konvensional menjadi terdigitalisasi yang sudah tidak bisa lagi ditekan oleh regulasi. Distrupsi memberikan solusi dari padatnya aktivitas manusia. Solusi dari kemacetan dapat tertekan karena digitalisasi. Solusi dari kelangkaan. Digitalisasi memberikan kemudahan informasi Solusi dari harga mahal digitalisasi mampu memotong mata rantai distribusi sehingga seseorang dari berbagai kalangan mampu mendapatkan harga lebih murah Masyarakat Indonesia sebagian besar sudah pindah ke dunia digitalisasi terutama anak muda yang populasinya mencapai 74,93 juta didominasi oleh generasi Z yang berusia sekitar 8-23 tahun. Meski belum mencapai usia produktif, namun data ini memberikan gambaran bahwa pola-pola konvensional sudah dipastikan akan ditinggalkan. Belum lagi populasi terbesar kedua, ialah generasi milenial yang sudah memasuki usia produktif dan populasinya mencapai 69,38 juta. Itu berarti hampir 45% penduduk Indonesia menerima dan menikmati digitalisasi. Akhir kata, saya Harja sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya.